Hey Players, adakah di sini punya tipe cewek tomboy dan hobinya berpetualang, kayak Lara Croft? Nah, kebetulan kali ini Mimin Miminzone akan membahas dan sedikit review game Tomb Raider, seri terakhir perjalanan Lara Croft sebagai penjarah makam. Sejak game pertama Tomb Raider dirilis tahun 2013, kita mengenal sosok Lara Croft baru yang lebih modern. Dengan pembawaan grafis yang lebih realistis, kita melihat sosok Lara Croft yang sempat diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Kini perjalanan Lara Croft selesai di episode terakhir, Shadow of the Tomb Raider. Eidos, Montreal sukses membawa trilogi Tomb Raider modern yang selain mengembangkan mekanisme baru, juga mendefinisikan gaya bermain yang lebih fleksibel. Buat kalian yang udah sempat mainin dua seri sebelumnya, kalian akan mendapati bahwa sebenarnya nggak banyak improvisasi yang ada di game terakhirnya ini. Terus, apa sih yang bikin game ini menarik banget? Simak ulasan Shadow of Tomb Raider berikut ini. Yang pertama, grafisnya kece dan detail banget. Kalau dibandingkan, kalian akan menemukan bahwa di setiap episode baru, kualitas grafis Tomb Raider selalu meningkat. Di game terakhirnya ini, wajah Lara terlihat lebih realis. Begitupun lingkungan sekitarnya. Pada sequel sebelumnya, Rise of the Tomb Raider banyak diapresiasi karena konten grafisnya sangat detail. Kalau kalian sempat memainkan kedua gamenya, kalian akan mendapati kalau Shadow of the Tomb Raider terasa lebih advance dan punya kualitas grafis yang sangat rinci. Sebelumnya, Rise of the Tomb Raider ditolong oleh lingkungan pegunungan bersalju yang enggak butuh banyak partikel rumit. Kini, Lara Croft sampai di hutan pedalaman Peru yang dipenuhi tumbuhan dan nuansa hutan hujan tropis yang teduh. Kalian akan mendapati kalau setiap daun dan warna hijau yang dominan di game ini membuat Shadow of the Tomb Raider terasa sangat hidup Kedua, mekanisme crafting untuk bertahan Dari sejak Rise of the Tomb Raider, kelihatan kalau pemain bisa melakukan upgrade pada senjata panah yang Lara Croft miliki Dan mereka harus mengumpulkan bahan-bahan tertentu jika sebelumnya pemain bisa berburu hewan di pegunungan bersalju di Jepang Dan di hutan hujan tropis di Peru ini Mereka akan menemukan banyak variasi hewan di hujan tropis tersebut Yang akan memberi pemain bahan-bahan tertentu untuk melakukan upgrade Nantinya ada beberapa kostum tertentu yang akan memiliki efek khusus jika dipakai oleh Lara Di beberapa zona tertentu ada beberapa hewan unik yang bisa pemain buru Untuk mendapatkan achievement selain untuk melakukan crafting Selain berburu, jika sudah masih bisa mencari material salvage atau gold ore yang bisa digunakan untuk membeli item di kota yang nantinya akan membuka ruang, interaksi dengan NPC Ketiga, set quest yang bikin durasi main tambah lama Yang menarik dari seri terakhirnya ini adalah misi sampingan yang bisa pemain jalankan untuk menikmati petualangan yang lebih panjang di belantara hutan hujan tropis tersebut, pemain akan menemukan beberapa kuil rahasia yang bisa dijelajahi untuk menemukan kostum atau hadiah tertentu. Kuil rahasia ini pastinya akan memberi tantangan tersendiri dan membuat pemain lebih menikmati petualangan Lara Croft. Menuju akhir cerita, pemain akan sampai di kota tersembunyi yang akan menjadi destinasi penting di game ini. Pemain akan menemukan banyak misi sampingan untuk nantinya menemukan jalan untuk mengakhiri hari kiamat yang semakin mendekat. Pemain juga berinteraksi dengan NPC dan mendengarkan cerita mereka. Yang keempat, cerita dan ending yang bikin kalian merasa cukup. Saat game Tomb Raider tahun 2013 yang rilis untuk konsol PlayStation 3, pemain akan mendapati Lara Croft ketakutan karena berhadapan dengan sosok supranatural Yamatai. Lara berjuang menghadapi ketakutannya sekaligus mengalahkan trauma masa lalunya itu di Rise of the Tomb Raider Saat percaya bahwa ada kekuatan besar yang mengatur semesta inilah Lara kemudian berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar di Shadow of the Tomb Raider Lara merasa bahwa hari akhir yang muncul di game terakhirnya itu adalah kesalahan dirinya Yang telah mengambil artefak di sebuah makam kuno di Meksiko dia memberanikan dirinya sendiri untuk menghentikan hari kiamat meski dengan nyawanya sendiri. Bisa dibilang kalau romantisme karakter Lara Croft muncul di seri terakhirnya ini dan membuat game terakhir ini membungkus trilogi Tomb Raider Modern. Kalau kalian perhatikan di bagian post credit Sin Lara kembali ke rumahnya dan ada satu lukisan yang pernah ia buat waktu kecil. Lukisan itu berisi tentang Lara dan kedua orang tuanya yang pergi ke piramida Mesir lalu menemukan sosok dinosaurus besar. Ini adalah referensi dari game Tomb Raider pertama di tahun 1996 yang petualangannya berlatar di Mesir dan Lara akan jatuh ke dunia lama yang berisikan dinosaurus besar. Selain menyudahi petualangan baru Tomb Raider, ending tersebut juga membawa kembali nostalgia bahwa sosok perempuan yang tahu banyak soal sejarah dan gesit saat berpetualang ini sudah ada di benak kita dari sejak lama.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 Dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita. Jangan males baca deskripsi video karena di situ banyak info pentingnya. Permainanmu, kalian sendiri yang menentukan. Mimin Miminzone, cabut.